Halo teman-teman, kaum rebahan pecinta film. Apa kabar kalian, semoga kalian sehat selalu. Ini merupakan video pertama saya di channel ini semoga anda suka. Saya akan memberi tahu anda tentang film berjudul Jungle Cruise yang dirilis pada tahun 2021. Ini adalah film tentang petualangan di hutan Amazon untuk menemukan pohon kehidupan yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Harap berhati-hati karena konten ini mengandung full spoiler oke, langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dengan pasukan Spanyol abad ke-16 yang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon yang mampu menyembuhkan banyak penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Selama ekspedisi satu demi satu pasukan gugur di hutan tersebut, dan yang tersisa diselamatkan oleh suku asli di sana. Tetapi Aguirre malah menuntut diberikan mata panas suci yang dimiliki kepala suku sebagai kunci. Menemukan pohon kehidupan. Tetapi, Kepala suku menolak memberikannya dan Aguirre pun menyerang kepala suku dan membakar desa tersebut. Hal itu pun membuat Aguirre dan pasukannya terkena kutukan. Beberapa ratus tahun pun berlalu tepatnya tahun 1916 di London. Seorang arkeolog bernama McGregor yang bercerita tentang pohon kehidupan. Seperti di awal film. Tapi para ilmuwan di sana tidak percaya dan menganggap cerita tersebut tidak masuk akal. Saudara Mac yang bernama Lily pun meninggalkan ruangan tersebut sambil melihat peta di tangannya dan menyelinap ke ruang penyimpanan untuk menemukan peti berisi mata Panas suci. Di saat itu datang seorang pangeran bernama Joakim yang juga mencari mata Panas suci itu. Namun saat itu Panas suci sudah diambil oleh Lily. Lily, yang mencoba melarikan diri, malah ketahuan. Joakim pun mencoba menangkap Lily yang sedang menaiki tangga. Hal itu pun membuat Lily tergantung di tangga luar jendela. Joakim pun berjanji akan menolong Lily apabila dia menyerahkan mata panah suci itu. Lily pun melemparkan kota itu tapi Joakim malah menjatuhkan tangga tersebut yang menyebabkan Lily jatuh ke dalam bas tingkat. Sementara itu kotak yang dilempar Lily tadi hanya berisi mainan burung. Lily sampai di rumah dan membawa barang untuk pergi ke Amazon mencari pohon kehidupan. Selanjutnya kami perkenalkan seorang nakoda bernama Frank yang juga sebagai pemandu tur turis-turis di sana. Selama perjalanan Frank melakukan trik untuk menakut-nakuti penumpang tentang bahaya di hutan Amazon. Kemudian sekelompok suku pedalaman muncul dan menyerang mereka. Ternyata Frank dan suku tersebut saling mengenal dan itu bagian dari tipuan Frank agar turis membayar lagi kepadanya. Selanjutnya Lily dan Mac tiba di kota dekat sungai Amazon. Dan berniat menyewa kapal untuk menjelajahi sungai Amazon mencari pohon kehidupan. Sementara itu Frank didatangi Tuan Nilo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya. Di saat itu Lily dan Mac datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Di sisi lain Frank diam-diam memasuki kantor Tuan Nilo untuk mengambil kembali mesin kapalnya. Pada saat yang bersamaan Lily juga datang ke kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam kantor pun menyamar sebagai Tuan Nilo dan menolak membantu Lily. Tapi setelah Lily mengatakan mempunyai banyak uang, Frank langsung mau membantu Lily. Dengan syarat dia dapat membuka laci yang terkunci dan Lily pun berhasil. Selama bernegosiasi biaya perjalanan, datanglah Mac bersama dengan Tuan Nilo yang asli. Mengetahui itu Lily membatalkan menggunakan jasa Frank. Pada saat itu Frank melihat kalung Lily yang merupakan mata panah suci. Frank pun memberi harga murah untuk mengantar Lily ke tujuannya. Kemudian tiba-tiba seekor jaguar memasuki bar dan membuat seluruh pengunjung ketakutan. Frank pun berinisiatif bertarung melawan jaguar tersebut. Melihat Frank yang berhasil mengusir jaguar pergi, Lily akhirnya mau menggunakan jasanya. Selanjutnya saat Frank sedang memasang mesin kapal dia didatangi jaguar yang tadi. Ternyata itu adalah hewan peliharaan Frank bernama Proxima. Frank sengaja berpura-pura agar Lily mau memilihnya. Saat Lily naik ke kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap sebelumnya. Lili yang ingin membebaskan burung malah diculik dan dikurung di dalam kandang. Frank yang ketahuan mengambil mesin kapalnya, memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Lili. Di sisi lain, Lili berhasil membuka kandang dan kabur sehingga membuat burung-burung juga ikut terbang. Frank yang mengetahuinya langsung pergi menyelamatkan Lili. Sebelum pergi, Lili melepaskan semua hewan yang dikurung karena kapal sudah jauh dari dermaga, dan Lili tidak bisa berenang. Dia pun menaiki tower. Dan menggunakan katrol untuk melarikan diri dari para penculik. Kemudian, dari dalam air kapal selam yang dikomando oleh Joakim muncul dan menembaki kapal Frank. Mesin kapal Frank pun mati. Frank turun dari kapal untuk mengambil minyak dan menyalakan mesin kapal lagi. Kemudian, Joakim menggunakan torpedo untuk meledakkan kapal Frank. Dengan cepat, Frank berhasil menghindari torpedo tersebut saat Joakim ingin mengejar kapal Frank. Baling-baling kapal selamnya tersangkut tali membuat kapal selamnya menabrak dermaga Tuan Nilo. Melanjutkan perjalanan, ketiganya mulai menyusuri sungai Amazon. Lily menggunakan kamera lamanya untuk merekam perjalanan dan dia merasa bahwa kapal itu keluar jalur namun Frank menyangkalnya dan mengatakan jalur yang dia pilih benar. Lily masih menginginkan jalur yang sesuai dengan jalur di peta. Di sisi lain Joakim bingung karena sungai Amazon ini berisi begitu banyak cabang sehingga dia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasi Aguirre dan pasukannya. Sementara itu Mac merasa lapar karena tidak ada makanan di kapal. Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha di sungai. Setelah makan malam, Mac memutuskan untuk tidur. Sebelum dia pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Mac bersiap-siap tidur. Jaguar peliharaan Frank Proxima pun muncul dan mengejar Mac. Frank pun berusaha menenangkan Proxima untuk tidak menyerang Mac. Ini membuat Lily merasa Frank telah menipunya saat kejadian di bar dan tidak dapat mempercayainya. Sementara itu Joakim dan anak buahnya berhasil menemukan Aguirre yang sudah jadi batu. Dengan setetes air, Joakim berhasil menghidupkan kembali Aguirre dan memintanya untuk membantu menemukan mata panah suci. Keesokan harinya Frank meminta Proxima untuk membantu mencuri mata panas suci dari tas lili. Kemudian mereka melewati arus sungai yang sangat deras yang mengarah ke air terjun. Frank dengan sekuat tenaga mengendalikan kapalnya agar tidak terjatuh ke air terjun. Karena posisi kapal yang bergoyang, membuat sebotol anggur mek jatuh dan pecah. Proxima yang awalnya berniat untuk mencuri mata panah lili malah menjilati anggur itu. Ketika kapal sudah berhasil selamat dari derasnya air sungai. Frank pun mulai mencari Proxima. Namun Proxima sudah mabuk dan gagal mendapatkan mata panas suci tersebut. Ketika Frank dan Mac mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabin Frank. Betapa terkejutnya Lily mengetahui masa lalu Frank. Frank dulu ternyata juga mencoba menemukan pohon kehidupan. Ketika Frank ditanya dia mengakui bahwa dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan karena berpikir. Bahwa pohon itu hanya sebuah legenda. Kemudian di saat mereka keluar dari kabin kapal, mereka tiba-tiba dibius dan ditangkap oleh suku pedalaman dan dibawa ke tempat pemimpin mereka. Ternyata Frank bisa berkomunikasi dengan mereka, dan mencoba bernegosiasi. Frank mengatakan kalau dia akan melepaskan mereka jika Lily menyerahkan mata panah suci itu. Lily yang tidak mau menyerah, berusaha dan berhasil melepaskan ikatannya. Dia mengambil senjata mereka dan mengancam dengan tombak. Melihat bahwa Lily serius. akhirnya. Suku tersebut membuka topengnya dan mengatakan bahwa Frank lah yang menyuruh mereka untuk membantunya mendapatkan mata panah suci milik Lily, karena mereka berteman baik. Lily pun marah pada Frank yang selalu berbohong padanya. Dan kemudian dia meminta bantuan dari pemimpin suku untuk mentafsirkan arti di mata anak panah suci. Pemimpin menjelaskan bahwa pohon kehidupan itu tidak jauh dari sini. Tiba-tiba Aguirre datang bersama pasukannya untuk mengambil mata panas suci itu. Frank pun bertarung dengan Aguirre untuk mendapatkan kembali mata panas suci itu. Namun, dengan cepat Aguirre menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank melempar mata panas suci ke arah Lily. Lily dan Mac pun terus dikejar oleh Aguirre dan pasukannya. Ketika mereka hampir menangkap Lily. Mereka ditarik kembali oleh akar karena kutukan mereka yang tidak bisa terlalu jauh dari sungai. Keesokan harinya saat Lily mencari Mac, dia menemukan Frank di dekat sungai. Mereka pun kaget karena Frank tidak mati meskipun dadanya tertusuk dan meminta Lily mencabutnya. Saat di kapal, Frank mengatakan yang sebenarnya jika nama aslinya Francisco. Dia bergabung dengan Aguirre untuk mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun lalu. Aguirre dan Frank pergi ke hutan Amazon mencari pohon kehidupan. Untuk menyembuhkan putri Aguirre yang sakit, Frank merupakan seorang kartografer, membuat peta yang digunakan Lily. Selama perjalanan mereka di hutan, banyak dari mereka yang tidak mampu bertahan sementara pasukan yang tersisa diselamatkan suku asli. Di sana mereka dirawat dan disembuhkan dengan bunga dari pohon kehidupan. Aguirre pun meminta bunga tersebut untuk anaknya yang sakit. Namun kepala suku menolak akhirnya Aguirre menyerang mereka. Aguirre mencoba mengambil mata panas suci yang dibawa oleh anak kepala suku namun Frank menghentikannya. Kepala suku yang sekarat mengutuk. Aguirre dan pasukannya termasuk Frank. Karena kejadian tersebut Aguirre dan Frank selalu bertengkar. Tidak peduli berapa kali dia tertusuk. Dia tidak akan mati karena dia terkena kutukan hidup selamanya. Karena Frank muak dengan Aguirre dan pasukannya. Frank pun menjebak Aguirre. Dan pasukannya masuk ke dalam lubang yang jauh dari sungai. Aguirre dan pasukannya pun berubah menjadi batu. Setelahnya Frank menghabiskan 400 tahun membangun rumah dan dermaga di dekat sungai. Sejak saat itu, Lily mulai bersimpati dengan Frank. Di sisi lain, Mac yang harus kembali karena kakinya yang terluka bersama kepala suku menggunakan perahu. Tiba-tiba Joakim datang dengan kapal selamnya. Kepala suku melarikan diri dan meninggalkan Mac. Meg bawah Joakim dan mengancam akan menghancurkan sebuah desa jika dia tidak mau memberitahukan kemana Lily pergi. Sementara itu Frank dan Lily telah tiba ke tempat tujuan mereka. Tapi ternyata pohon yang mereka cari terletak di dasar sungai. Kemudian Frank menyelam dan mencoba masuk. Tapi gerbangnya terlalu kecil. Frank meminta bantuan Lily untuk membuka gerbang tapi masalahnya Lily tidak bisa berenang. Frank pun mengajari Lily. Akhirnya mereka menyelam bersama. Lily berhasil masuk ke dalam namun dia tidak sengaja menginjak tombol perangkap. Lily segera mencari tuas untuk membuka pintu. Seketika itu resapan air sungai mulai surut. Pada saat yang sama datang Joakim dan Mac. Mac yang disandera dan diancam membuat Lily dan Frank menyerah. Dan Lily pun memberikan mata panas suci ke Joakim. Masuk ke dalam. Dan ternyata pohon itu sudah mati. Joakim menyuruh Lily dan Frank untuk menghidupkan kembali pohon kehidupan tersebut. Pada akhirnya Lily dan Frank berhasil. Pohon itu pun kembali hidup dan bunga kembali bermekar. Lalu Joakim yang serakah hanya memperbolehkan satu bunga untuk diambil oleh Lily dan Frank. Kemudian Lily membuat rencana untuk menipu Joakim. Dia mengambil pistol dan menembak Frank, sehingga Joakim berpikir bahwa Frank sudah meninggal. Lily dan Joakim kemudian menaiki pohon untuk memetik bunganya. Di saat itu Frank mulai menyerang anggota Joakim. Di sisi lain Lily juga menyerang anak buah Joakim dan menaiki tali untuk mendapatkan bunga itu. Karena tanpa cahaya bulan, pohon itu akan mati. Setelah itu datang Joakim yang ingin mencoba mengambil bunga tersebut dari tangan Lily. Lily pun dengan cepat melemparkan bunganya kepada Frank. Pada saat yang bersamaan datanglah Aguirre yang mencoba menangkap Lily. Namun Frank yang melihat Lily dalam bahaya, mengatakan bunga yang mereka cari ada padanya. Aguirre dan pasukannya berbalik mengejar Frank. Sementara itu Joakim kembali ingin menyerang Lily karena dia kesal. Mac pun berhasil mengalahkan Joakim. Di sisi lain Aguirre dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan kelopak bunga itu. Tapi ternyata Frank menipu mereka dan sudah memberikan bunganya kepada Mac. Saat itu Frank dengan sengaja menabrakkan kapalnya di batu besar. Sehingga membuat air sungai mengering. Karena tidak ada air sungai. Maka kutukan mereka kembali terjadi dan membuat mereka semua menjadi batu. Lily segera menaruh kelopak bunga kehidupan di mulut patung Frank. Beberapa saat kemudian patung Frank kembali berubah dan dia sudah bebas dari kutukan. Lily segera memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Ternyata saat cahaya bulan memasuki gua, ada sebuah kelopak bunga lain yang tersisa. Lily pun akhirnya berhasil menjadi seorang profesor. Dan di akhir mereka kembali ke London bersama Frank. Film pun selesai. Sekian alur cerita Jungle Cruise 2021. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan klik tombol like.